Khususannya, apa cara pakai okay umpamkan tali ditingkap ke tarik, apa ya cara yang penting sampai, ah diam-diam begitu orang, lihat kamera itu tahu. Oke guys bertemu kembali di update Mister Mat channel dan uh, untuk kali ini uh, ini merupakan video terakhir ya guys, video terakhir untuk Mister Mat update mengenai info on wheels. Aa, kerana aa, selepas ini Bistemat akan beralih kepada konten yang baru dan ini merupakan sekitar program Info on Wheels aa, di kampung Andus kita ada terima banyak aa, soalan dan juga kita ada terima banyak persoalan-persoalan mengenai SOP dan juga vaksin dan untuk video kali ini guys, kami aa, selepas daripada Andus kami uh, pergi melaksanakan uh, aktiviti Info on Wheels di Kampung Tanjung Giyok. Uh, inilah saya highlight video ini sebab uh, di Kampung Tanjung Giyok ini guys, uh, kami apa uh, bersama dengan uh, pemimpin pembangunan masyarakat N30 Murawan Encik Uh, Tuan Haji Yusuf Minin. Uh, uh, dia merupakan pesakit bekas pesakit COVID-19. Kenapa saya highlight beliau? Sebab so, dia menceritakan sendiri macam mana pengalaman beliau uh, menghadapi ini uh, penyakit COVID-19 di hospital. Uh, ini tujuan saya update video ini dan rasanya sama-samalah kita dengarkan dia punya apa pengalaman beliau uh, semasa di hospital dan apa petua dia. Mungkin selepas ini Rama yang uh, apa akan ambil tahu lah mengenai perkara ini. Oke okay guys, kita saksikan ini video. Dengan hormat uh, tuan PPM kita uh, Tuan Haji Yusuf Binin untuk Dinyatakan yang sedikit capan beliau majis ini sebelum majis mungkin sebentar. Okay, terima kasih. Ada pengacara majis tadi telefon ada pergi ke sini. Adi Ismail kami. Juga. Jadi kita selaraskan apa tihalah. Hamil alhamdulillah tempat sama -sama. terima. kasih sekali lagi pada pembicara majis yang terhormati Wan Sukarni Asun, temanku pegawai penerangan Jakarta Raya juga saudara Ismail Fajri Lakarinanya itu percakapan kita pada pagi ini kepada PPN uh, CEO kita uh, pada bersama saya di PPN N tiga puluh dan bersama saya juga dengan uh, uh, di awal Rumi Allah Rumi Allah pengiran eh awal Allah uh, Juga daripada PPN dan juga seorang lagi di uh, asrit uh. Dan yang saya mohon juga kepada semua seluruh masyarakat di kiki, petokan pung, punggung dan Perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ini jemaat karena masa sedikit saja lagi untuk program ini. Biasanya bila saya bicara ini, saya singap-singap makanya. Turun ya. naik ya, turun ya. naik. Ya. Jadi ya. macam ya. sesak oksigen tuh sampai kan naikin. Tutup dulu Lebaran tiang pun. Okay, akhirnya belalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walin, wala lihi wassalam ya cuman. Kamila pada pagi, pada pagi ini kita dapat bertemu walaupun sedikit masa telah kita ambil, tapi banyak perkara yang dapat kita kongsikan. sebelum tadi ada pada ya KGN. Jadi kita ucapkan terima kasihlah atas info yang disampaikan bersama dengan pembangku bagai keterangan kita. Okay. Nah, daripada saya, saya sangat berterima kasih lah, nah, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini walaupun sedikit tapi biar satu dia akan jadi dua, biar dua akan jadi lima dan seterusnya nah, yang datang hari ini mungkin lebih kurang lima ataupun incit-incit nah, datang tapi ia akan menggala apabila balik ke rumah okay, pertama, saya menyahut nah, kita menyahut daripada pihak yang tadi dan juga pihak pendarangan untuk kita daftar. Saya sudah daftar dan balik-balik sudah dijanjikan untuk dibagi vaksin. Tapi ditunda, ditunda, ditunda uh, disebabkan mungkin tarik tidak sesuai. Um, tarik yang diberikan uh, masih lagi, masih lagi menunggu. Huh? Sebenarnya kita ini semuanya terdedah kepada kami yang hari-hari berjumpa dengan orang awam, masuk hutan, keluar hutan. Huh? Saya tidak tahu sama ada peran lainnya ataupun backliners huh? oke, okay. guru-guru juga saya telah pun berbicara untuk meminta sebagai guru-guru sebagai partner untuk dibagi diberi keutamaan untuk bagi vaksin sebab beri kepada pendapatan dengan murid-murid saya selaku bekas bekas guru besar selama hampir lebih 20 tahun sebagai guru besar sebagai guru sudah 39 tahun dan telah pun baru berpikir wajib 60 tahun pada 20 hari bulan satu baru-baru ini. Hah? Tapi tidak dapat begitu, sampung pula. <laughs> Di jalan, apa nih jawatan yang baru ini lah, bersama dengan masyarakat lah. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam pertemuan dari masa ke semasa ini. Oke, okay. berkenaan dengan vaksin ini, saya sangat-sangat merayu lah kepada semua tetangga lah, ataupun semua, siapa juga yang bernama manusia ini kan karena ambil vaksin terutama yang um, berumur lanjut seperti, seperti saya, saya sudah 60 tahun ah, 61 tahun, masih 61 sudah tapi belum divaksin, belum divaksin. untuk sejarah covid ini, saya salah seorang tadi di seorang angkat tangan tapi nanti saya beritahu saya adalah salah seorang yang pernah karena covid tapi jangan disau, Hah, jangan disau. tapi jangan letak stigma kepada orang yang kena covid kata kalau karena covid ini dia mudah jangkitkan kepada orang lain tidak covid ini pada saya kalau kita tinggal dia amat menakutkan Hah? saya bercakap ini kenapa jangan takut supaya kita ambil itu adalah uh, urusan Allah ta'ala dengan diri kita Hah? kenapa saya kena apabila saya terjangkit dengan Selepas pilihan daya, kan kita bergerak pilihan raya, kemudian kita berjumpa dengan orang ramai kan? Pergi ke majlis, orang kesyukuran kan? Saya terima sebutlah nah, Tapi kami bersama-sama masuk hospital kan? Diambil oleh TKM di, di rumah kan? Apabila kami didatangi oleh pasukan TKN untuk buat swab Orang kampung akan buka tingkap sedikit saja, matanya pun sebelah. Temponya anak-anak kejulur-julur, kejulur-julur bel Siapa lagi ikan dalam pesannya? Siapa lagi? Itu stigma orang Nikitip pada orang yang akan diambil. Kadang-kadang orang yang mengambilnya sedang hati pada muka. Atau tak berjalan saja. Nah, dia diam di rumah. Nginya TV, stay at home, diam-diam di rumah. Ini berjalan juga, kan? baru tahu pada mulai. Nah, dalam keluargaku 13, 14, 15, 17 orang kena. Rumahku saja sudah 6 orang. Anakku lagi sana dengan anaknya berkurang. Anakku lagi sana rumahnya sendiri berkurang. Ada tiga rumah anakku kena. Satu di Kapayan tinggal di Barek pun kena juga. Jauh kan? Semuanya 13, 14, 15, 16, 16 orang. Allah bagi kami rezeki istri yang hari-hari berhadapan dengan penyakit COVID yang kena nih Alhamdulillah sampai dua kali Kiki datang, tidak putus asa supaya menikukannya indah juga diambil sekali indah juga Mau akhirnya mau masuk dan ke apa kan dimasukkan kalau nakan-nakan nah, negatif lepas satu Anakku kena, bininya dah kena, ataupun kan dipaksanya juga, sampai tiga kali. Indah juga kena. Eh, ini mah nga kena. Nah, nah satu anakku kena, bininya, eh, bininya kena, tapi lakinya dah kena, lakinya anakku. Indah juga kena. Sampai bagado, empat kali kikim datang, suruh. Indah aku boleh kena, kena cucuk mulut, sakit kan muntah hidung apa semua berdarah kan bagado. kayaknya eh, mesti, heran Eh, nak, ya. nak nak Jadi, itulah cerita. Jadi, tidak ada obat. Memang tidak ada obat. Tambiran tu bicara ada obat. tidak ada obat. Makanlah tu makan kayu lah, makan daun kayu lah, makan batu lah. Hah? Ha? tidak juga baik. Obatnya satu saja, diam-diam. Tu di di, di satu ramban ayam ke seorang dari sana. Hah? Aku kan angkat ke mana? Ke Hospital Queen Warga Mas sudah, enam puluh kan, Hah? tapi oke okay, jual lagi lagi. <laughs> okay, ah, kan antar sana. Apa obatku? Ini nih handphone, belik belik. Mendadak nih gila, mendadak handphone tanpa cakap seorang seorang. jangan puti tidur, berserahhan dua meter, batuk saja dua puluh empat jam dan dapat tidur, kan? Tapi bila aku tanya bukannya batuk pasal covid, memang. Jelmaan dari awal lagi sejak Azali ya batuk, batuk sejak. Orang nah. batuk dibagi obat batuk, orang silisma dibagi obat silisma damam dibagi obat uh, damam atau tobatnya, bukan mengobatkan covid kan. Ya. Tapi orang yang dapat ada penyakit lain, tiga serangkai, jantung lah, apa manis lah, paru-paru lah, tibi lah, nah, ini akan dijaga. Tapi ada juga yang kena TBI? Ada juga, ah juga, umurnya 70 tapi kan asing kan Anda Ada jalan. Anda ah, juga jalan. Hidup. Ya lagi dulu keluar dari Aku, <laughs> Aw, 14 hari kena tahan di hospital. Ya, sampai 10 hari. Aku ih awal jauh orang Kurang tuaran. Awal jauh awal Awal jauh muli. Kan 10 hari soalnya. Ya, aku tanya berapa hari. Tunggu lagi nya doktor kan. Ya, balik awal. Sampai rumah sihat juga. Kami besi mes, WhatsApp. Sihat kita dia sihat liau ya pun bang aku liau juga <laughs> jadi itu tadi ceritanya tidak ada obat aku sendiri berobat obat supaya mengawal diri jangan bercampur dengan orang lain obat itu ini sejak minum air hangat bukan air suam dilakukan kan sejak aku suspek karena suspek aku minum air, aku baca, banyak baca di sini lah dari Indonesia lah terutama banyak bukan air suam air hangat yang boleh diminum jangan yang yang meriangos atau alehin tuh ha? minum yang juli diminum tapi dipaksa talam lah panas campur ay, bukan suam mun suam dah guna tuh tidak guna yang mesti panas terasa sakit lah sampai menangis tuh kadang-kadang tapi jangan ta Allah wa taala Allah Allah minum ta campur ta air lim liman tuh limau liman liman Bukan limau yang kita nih ini nah, yang jauh-jauh nih yang kuning tuh, lemon. ah lemon kan, ambil se setengah, pilih ya di sana, rendam lagi, biar cepet-cepet, cepet masakan, cepet nggak tahu apa rasanya, kanat pun ada. minum tertutup mata, bila terasa kan mati, berhenti, terasa boleh lagi sampai kapal atau sampai dah rasa sudah nih minum, eh panas nih tapi macam tahan sudah, lapis itu sarut ya sudah apa mas kan dalam tiga jam terasa anak kalat kalat saru, ada suara, nanti udah tobat Tapi lama-lama sihat, badanku waktu kena kan tanda-tanya tanda-tanda kita demam, hilang selera makan, hilang bau, jam najis Ucing. Ucing pun ngete cium, nih Tau, oh, gak patah dituntung kulitnya, gak ngete cium. Sakit badan kita nih, nah sini ya, lengoh Sakit badan, uh, lengoh Tapi sehari gaknya? Bila aku sudah minum macam itu kan Aku udah minum apa-apa, aku jarang minum ubat nih Bila damang, selagi pindah penedol gak dapat makan Udah pernah kan makan penedol apa ubat pun tidak aku masukkan dalam badanku bila aku rasa apa ni? Aku lawan saya Menggunakan sebab Tuhan sudah mencipta antibodi kita ni dalam ya, dalam badan Jadi kita gunakan. Antibodi kita ni boleh tahan dalam seminggu Tujuh hari boleh tahan kalau kita lawan. Kita bersabar. Paling penting kita kena zikirlah. Hah? Lepas sembahyang zikir jangan banyak 33 kali semalam. Hah? Allahu akbar Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah, ini, ini semua ini sudah disusun, man, ya. Jadi ini ini obat di hospital atau bukan pukulan Dan untuk menenangkan supaya nampak keluarga, handphone, menada handphone, <coughs> samsara juga, bicara <Jangan> menikah rasanya, menada. <coughs> Tapi handphone yang jangan biasa-biasa, <coughs> hah? Adalah yang sedang-sedanglah, yang boleh bercakap, yang boleh ah <coughs> video call. Tapi muaku waktu itu memang kurus, gak akan makan dan selera makan, makanan hospital janganlah. Kamu pun tahu makanan spitalan ya. Ada apa yang punya minum? Tapi mau makan mati. Ha? Macam mana caraku? aku telepon dengan di bawah sana yang menjaga di bawah sana. Tolong tuntarku, apa ini makanan yang mieka? Uh, apa yang ada lah, kuih kah? Macam rasa-rasa makan, nyangkut antar anggur Ada akan menyeludup dari pukul 8 menunggu, pukul 8 baru bos, jalan tikus Kan hal, udah dapat masuk, indah dapat tanggus Aku nunggu, kaya di mana jalan tikus, sekarang akan itu ada lakam Tapi ada lah, ta? yang mengantar di jalan tikus sana, apa caranya, lah Pakai umpankan tadi ditingkap, kah, tarik, apa ya cara, yang penting sampai Hah, diam-diam-diam beritahu orang, biar kamera itu tahu Hah Sampai pukul kulapak baru sampai. Oh, sekali lihat kewibawaan tuh menyumbangkan ke dinding, pacar dinding. Dapat <laughs> dipakai pula. <laughs> yang aku dapat makan mie sama anu anggur. Anggur rupanya tahan, Ang anggur tahan tiga hari pun boleh. Dah tahu berapa? Lima belas ringgit kali balinya, banyak tuh kan? Anggur dapat biji nyaman yang apa saja di loker itu kan aku pun takut-takut di loker itu ada covid kan takut terjangkit. <laughs> Tapi ndak juga buka makan dua biji sehari eh apa pagi, tengah hari, petang, baca selawat dan makan. Aku tengok eh uh, anggur ini pembuka selera. Dia memecahkan kita punya kilang air ion Nah Ah masalkan baru lah ada selera makan tahu tayang mangkit selera makan anggur. Jadi itu sejarah, sejarah orang Katakobet. Hah? Bilang kembali kena bagi surat bebas sudahnya, dokter. Saya bebas. Ah, bebas. Sekali sampai rumah, bebas jalan ke panjang batu pakai sekolah. Sekali lepas 10 hari datang surat PKM, kamu sudah bebasnya lagi. Dan eh, daripada di dekat sungai dekat masjid. Ih, eh, mengapa aku sememang sudah bebas? tantu sana, mengapa lagi kau dipanggil untuk membebaskan? Ya, kamu sudah bebas, boleh saya jalan-jalan. Memang kau jalan-jalan, <coughs> tapi memang macam atulah. Tapi oke, okay, alhamdulillah. Hah? Tidak ada yang sepanjang kau, apa nih, pergerakan dan di sekolah juga kami buat SOP yang sangat tinggi, tapi banyak karena gasak di dalam Facebook. Hah? Mengapa saya SOP di sekolah ini? lambatnya ke keluar lahap, lahap, lahap, lahap, lah apa lah apa boleh mengantar anaknya masuk adalah memanglah isopi sampai kalau kalau keluar macam di airport nah ada apa bena masing-masing menunjukkan nama anaknya belum keluar lagi sejam mereka keluar bergadut dengan pengawal ambil anakku anda boleh isopi apa tiasuk isopi isopi dananya pikipi lah apa kan pikipi pun tertutupnya buat Hah? Ataupun kadang-kadang lupa sudah apa Hah? Sedangkan menteri menyebut pun kadang-kadang tersasul PJP BK ya Oke okay, kan? semua Hal -hal ah. tadi perkongsian daripada Tuan Haji uh, Yusuf Minin UPPMN 30 Bengawan dan kita telah melaksanakan uh, apa IOW yang apa yang berbajet ini pada bulan lalu yaitu uh, bulan April yang lalu lah. Okay, dan rasanya ini merupakan update video terakhir bagi uh, program Info On Wheel Dan uh, selepas ini, Mr. Matt akan uh, apa, meneruskan konten yang lain. Terima kasih uh, kepada mereka yang uh, sudi menyaksikan konten-konten Info On Wheels, Mr. Mat sebelum ini, dan juga uh, blog uh, unit bergerak. Uh, di mana Mr. Mart uh, meng-highlight uh, kami punya aktiviti-aktiviti jabatan, melaksanakan hebahan, uh, melaksanakan ceramah-ceramah ini di tempat awam. Dan selepas ini uh, Mr. Mat akan uh, fokus kepada konten lain yang di mana uh, akan bermula selepas hari raya ini. Ok guys itu saja daripada Mr. Mat. Terima kasih kerana menonton subscribe, like, share dan tekan notifikasi button. Thank you very much.